atau di Medan mulai tahun 2009. Ya kurang lebih 14 tahun. Sekawan 14 tahun Pak Gayar. Eh, eh, Sampun jangkung enggak ketemu sakit langsung gitu, Mas. Ah, isso é bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rencang-rencang tak ke kabeh sehat. Amin. Sing rombongan Solo Raya ngacung. Eh, Solo Raya ngacung Solo Raya. Nggih. Eh. Sing sekitar Semarang ngacung. Semarang, ada orang Semarang? Semarang, Semarang, Semarang. Satu, oh, jatuh. Jatuh. oh, ada sedikit. Oh, kebanyakan dari Solo. Ya, Bapak-Ibu, hey. teman-teman ya, terima kasih. Jadi kita mencoba untuk uh, bergotong royong bersama. Dan yang pertama saya menyampaikan terima kasih pada Panitia yang sudah bekerja luar biasa, hebat ya. Dan tentu saja uh, bantuan dari masyarakat, dari perusahaan yang sudah berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan sehingga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara bisa pulang kampung ke Jawa, ke Jawa ya. Tengah. Dan tentu saja kita harapkan satu, nanti perjalanannya aman, Amin. nanti juga perjalanannya nyaman ya. Kalau insya Allah bisa aman, bisa nyaman, bisa selamat sampai di tempat, pasti suasana mudik ini akan makin membahagiakan, makin menggembirakan Terus terang, benar, benar beberapa hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyiapkan. Kemarin banyak infrastruktur yang hancur, sekarang kita kebut untuk kita bereskan. Kemarin hari juga bicara sama seluruh jajaran kepolisian, pemerintah, kabupaten, kota, kita menyiapkan semuanya di mana titik-titik atau potensi titik macetnya kita uh, antisipasi. Ada rest area, ada pintu tol masuk dan keluar, dan pihak kepolisian yang nanti akan menyiapkan. ini nah, saya juga baru tiba dari Jakarta tadi pagi, sama kita wawancara ketemu Menteri Perhubungan uh, dengan Korlantas ya, semuanya juga sedang menyiapkan uh, arus mudik. Dan rasa-rasanya ini akan menjadi arus mudik yang paling besar setelah pandemi setelah pandemi maka saya titip kepada semuanya yang akan mudik untuk uh, bisa memanfaatkan situasi silaturahmi ini saling memaafkan bertemu keluarga dalam suasana yang bahagia dan disamping Amin. itu untuk yang saudara-saudara Panjenengan yang ada di Jawa khususnya yang lintasannya tidak terlalu panjang seperti yang dari Jakarta nanti ada, dari Jawa Barat juga ada di luar yang Sumatera. Mereka akan mudik minggu besok, mereka sudah mulai ada yang dengan kereta, ada yang dengan kapal laut ya, ada juga yang dengan bus ya. Nah, ini kita dorong yang biasanya pulang pakai sepeda motor, sepeda motornya kita minta untuk diangkut ya. diangkut dengan kereta dan diangkut dengan kapal laut sehingga jauh lebih nyaman. Ini yang sedang kita sama-sama menyiapkan itu semuanya, termasuk tentu saja para pemuda yang pakai sepeda motor memang tidak kita anjurkan. Meskipun saya tahu, jernegat, gue yoke okay. ya kan? Yang suka motor-motoran, yoke oke okay. gitu kan? Ada juga yang mau pamer motor gitu kan? Karena motornya baru, jadi pamer ke juga ke desanya. Tapi saya minta untuk suratnya mesti lengkap, motornya mesti fit betul sehingga tidak rusak-rusak gitu ya. Dan kemudian seluruh uh, peraturan lalu lintasnya ditaati lah begitu. Dan tentu saja uh, ini semuanya kita dorong untuk bisa melayani yang terbaik. Jadi sekarang kita lagi patroli terus-terusan. Ya, saya pengen ngobrol dengan beberapa orang. Ada yang sudah ini? bisa ya, Pak. Oh, ini kan? dari Ketua Rumpungan, Bapak Ketua Sumar Nusantara, ada Bapak Sumarati, kami silahkan, dan juga nanti ada curhatan dari Pemudi, Pak. Okay. Pak Sumar, yeah. maka. Pak Sumarti. Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Wa'aksalam ya, Pak Sumar. Bapak ya, Sumar. pulau Sumar, sebagai mewakili seluruh perantau yang ada di Sumatera Utara khusus, umumnya dan di Kota Medan pada khususnya, ngaturaken Pak Turunun, -ngatur kebatang Bapak, Ingkang Sampun, Kerso uh, Maringi mari, Fasilitas mudik lebaran Secara gratis, kagem Sedulur-sedulur kita, Ingkang Wonten, Ing Sumatera, Sumatera Utara Usu pun Dan Sumatera pada umumipun pun, terus Sepindah Malih Pulau Pinongko sebagai Ketua Semar Nusantara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan kami selalu berdoa, mudah-mudahan Bapak selalu sehat Amin. dan hanya sukses di karirnya. Amin. Saja, Pak, Pak Sumar, Pak Sumar, itu rata-rata Saudara-saudara Panjenengan yang di Medan itu dia tinggal di sana dulu trans atau merantau jualan atau apa? Merantau, Pak. Ini pada, jualan, pada dasarnya merantuh Wah saya ngegas wih Tampak gini <laughs> jualan, jualan apa di sana? Di sana. Coba saya bengok wanti saya bengok tak ngerung lagi Jualan Rantu apa? Merantuh jualan jamu Pak Jualan apa? Jualan jamu Wala kau mau temu sampai biangnya dulu gila <laughs> Ini bus asmane, asmanis itu nasmanis I saking Sragen. Dintan? Bwati saking Sragen. Mbak Bwati dari Sragen. Sragene mana? Tak tanon, Pak. Oh, tanon loh dene calon desa tak tanon lho. Tano, lho. Nggeh, Pak. Bwati, itu nek jualan jamu jamu apa? Saking jam sore, sore. Jambu gendong. Jambu ya, jamu, apa jamu gendong. Ya Jamunnya jamu apa jamu gendong Jamunya jamu apa wae? Beras kencur, kunyir asam, temulawak. Temulawak, beras kencur, kunyir asam. Itu bumbunya di di Sumatera Utara di Medan, sana ada semua. Oh, komplit. Berarti nanti sedoya Pak, Mirki Pak. Jangan tundur dewi apa untuk yang pasar. Tempatkan Mirki pun kata Hansen sing satuan Mirki Pak. Oh, Oke, okay. Mbak Ati, jangan tempatkan Mirki pun bertahun-tahun. Tujuh belas tahun. Oh, lagi baik tuh. Oke, saya, saya, saya, dia oleh-oleh apa? Gini boleh nang seraguen. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima keluarga Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak. terima uh, enak Oke, terima kasih. suara, ya. Yeah. Ya, yeah, ada lagi enggak, Mas, Saya mau menyampaikan tadi itu? Ada lagi yang mau menyampaikan satu lagi? Oh, ya. Ada lagi, Pak. Ini dari Curhatan pemudik, Pak Su Supri. Ya, Pak Supri. Pak, Supri. Pak Sumar, Pak Sumar matur ya. Dari Karena Semarang Maturi. ini, Pak. Oh, ya. Dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kajar. Waalaikumsalam, ya, Pak Supri. Ih, sugeng siang. Oke. Okay. Oh, asli saking Semarang, Pak Kajar. Semarang endi? Karangjati. Oh, Karangjati. Udah berapa lama di Medan? Uh, Sampun sekawan belas tahun, Pak. 14 tahun, dan mereka ya. terang meranto. Yih, meranto, Pak. Beranto? Satian bakso. Satian apa? Hahaha. <laughs> bakso, Pak. Bakso? Yih, bakso. Loh, biasanya sih, dodolan bakso sekawano giri di Semarang. Yih, <laughs> Gaya nyobi-nyobi alhamdulillah Gaya sakit, gak sakit, enggak tahu Pak. Oh, sakit. <laughs> pasang pas Semarang gitu, dodolan bakso. Badan, badan. Badan. Oh, jadi di Medan lagi dodolan bakso. Iya, lerus. Masih ngajari, siapa enggak bakso. basuh? Gaya rencang, rin kata kenalan kalian seperti itu ada sedulur, katanya. Oh, ya enak, Pak Sun, ya? Kita enak, lulus, Pak. Eta lah, Pak. <laughs> oh, Pak Sun, <laughs> Bakso ini bakso, ikan apa bakso daging baso pi, sapi, pak daging sapi, kali daging ayam, wong oh, daging, daging ayam pada, nih, leres, terus, terus bakso ini nggak WD, tapi tukutang pasar, nggak double lagi ya, pak, nggak DM pak, pak makai, coba coba pak, nggak WD, bakso apa, ayo, ayo sini. Disi. Daging, pak, nih, nggak WD, pak, pak, tepung. Apa? oke, okay, <tuk> dagingnya pokoknya <ke> tepungnya. <tuk> <Dikongsi banget. tuk> <tuk> <tuk> iya, oke, okay, tepungnya berarti benda rugi, ya? oke sabar mesti Belum, tapi, ya, tapi, tapi, tapi, tapi, Terus apa tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Oh, Bahasa ini semangka kamu, pira pira Sedoso paling rendahnya kamu, Pak. Ulaiwu. Ini bahasa ini di-diri-diri, pira-pira. Gak Oh, di Yes, diri lima. kira-kira yeah. yeah. kamu -kira tekan Semarang kapan? Iksyawo, Senin Iksyawo, Pak. Heh? Senin? Suwe, mangkate kapan mangkate? Hari Minggu mungkin, okay. isya Allah. Oh, makasih hari Minggu, tak kira, -kira berangkatnya sekarang, iya, iya. Eh, kira-kira tekan kamu, kira. ma. Harap duluan yang nanti, Ini hari berangkat, Pak. Oh, berangkatnya hari ini? Iya. Ini langsung berangkat. Oh, langsung berangkat, berarti sampai Semarang kapan? Isya Allah Minggu. Minggu, wah, kurang meneh. Perjalanannya berapa lama? Empat hari, empat malam, Pak. Empat hari. Tiga hari atau empat hari swimmingnya, mampir ngedi gue. Lampung rin pak. Oh berhenti berhenti. Mampir kita ke Lampung, makai konvoy, nge sarang-sarang tegang dosobis niko, nggak tahan gue. Oh hampir-hampiran. Iya, yeah, makai konvoy nge-nyebrang uh. uh, tegang dosobis niko pak reza. Uh, makai ngambil ini tempat di mana? Paling bang rin. Lampung, Palembang Rian terus Lampung enggak enggak? Oh, bareng-bareng Palembang Terus Lampung Wah, Ya, bisa ya, e. hati-hati Ini e, pesan ini gue dulur-dulur apa? Matur nuwun Dulu-dulur uh, -tul ini kemangka, Ngatur rakan matur seban nuwun Kali Pak Bapak Sampun uh, Nyokani fasilitas mudik gratis Pak Ya e. Margi, katus koki ya Bapak Sampun 11 tahun Butan mudik Pak terakhir terakhir terakhir sehat-sehat ya, Sehat -sehat, ya? Panggil, Pak. baik Bapak Ibu teman-teman semuanya uh, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan terima kasih pada seluruh panitia dan ini mau di-start sekarang. Iya, ya, Pak. Ya, oke. Okay. Bisa di-start sekarang, Mas? Pelepasan rombongan pemudik oleh Pak Ganjar monggo. Okay. dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya lepaskan rombongan pemudik dari Medan, nanti bertemu kawan-kawan di Sumatera Selatan, ketemu yang ada di Lampung, dan sampai di tempat masing-masing tinggal -masing semua. Salam untuk seluruh keluarga. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masamu tak Oke, saya pamit Ye. dulu semuanya hati-hati ya. Ye. Dan hari ini untuk pertama, saya melepas lebih dulu rombongan pemudit dari saudara-saudara kita dari Jawa Tengah, tapi mereka merantau di Medan. Hari ini mereka mulai berangkat dan menarik, ternyata mereka kan iring-iringan jemput temennya. Jadi dari Medan kemudian ke Sumatera Selatan, ke Lampung, nyebrangnya nanti bareng-bareng. Nah, Mudah-mudahan. Ini bagian dari kontribusi seluruh komponen masyarakat yang sedang berkontong royong Untuk mengantarkan sejarah kita yang ada di perantauan bisa mudik Tadi ada 11 tahun gitu, bisa <tidak> mudik Saya asli dari Semarang ini Pak Gajar asli dari Semarang, Perantau di Medan mulai tahun 2009 kurang lebih 14 tahun, Sekawan 15 tahun Pak Gajar Terus pulang terakhir, pulang terakhir tahun 2012 Selama 2012 sampai sekarang ini baru mau pulang kebetulan dan mudik gratis dari Pak Ganjar. Alhamdulillah kami dapat ikut pulang. Maturusun sangat Pak Ganjar. Mudah-mudahan Pak Ganjar semakin sukses. Maturusun kali ya Pak Ganjar pernah nolok di sakit kubur gratis. Sampun janggung lho bahwa sakit langsung ini mas selain ya, karena diadakanlah mudik gratis ini saya bisa pulang dan ingin jumpa orang tua nih dengan orang tua yang di kampung aku nggak pulang udah kurang lebihnya 10 tahun kalau di Medan mulai berantut dari Lajang tahun 92 kita mengucapkan syukur Alhamdulillah bisa berjumpa dengan orang tua karena adanya mudik gratis ini mas Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ganjar Dan seluruh jajaran yang apa semuanya lah Saya dalam 4 tahun belum pulang kampung Ini ada Pak Ganjar ngasih mudik, aku mudik gratis dari Semar Nusantara Aku senang kali ikut mudik ke Solo Biar bersama apa dari Raya sama orang tua buat Pak Ganjar terima kasih banyak semoga apa yang Pak Ganjar beri kepada kami semua lainnya uh, akan diladenakan yang lain baikannya gitu rezekinya juga terima kasih untuk Pak Ganjar ini hari ada mungkin gratis mau berangkat Solo saya ingin ketemu orang tua saya di Solo gitu seragam lagi gitu. terima kasih kepada Bapak Ganjar, Matur nuwun. Belum mewakili para perantau yang berada di Sumatera Utara dan Medan pada Medan Pada Khususnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan kebijaksanaan Bapak sebagai ujung pena Bapak, kami bisa merasakan manfaatnya mengadakan mudik lebaran secara gratis. Dan sekali lagi, Alhamdulillah dan harapan dari kami dan doa kami untuk Bapak Ganjar khususnya dan seluruh keluarga mudah-mudahan selalu sehat dan kedepannya mudah-mudahan uh, karirnya makin sukses. Dadah halo D, Dada, sukses-sukses, Dik sehat-sehat sukses ya. Dik. Sehat -sehat ya. pok gimana Gustavo Allahu akhil wa Ina anablahu sayyidana wa 爹爹 ja, ja. Langal, ngerti-ngerti Mas, ngerti ini biar kan beba, ya ah.